Sedangkan kalau misalnya pakai Excel, ya walaupun sebenarnya sudah pasti disediakan di laptop eh, kantor, gitu, sudah pasti include gitu ya. Ini agak sulit untuk dikembangkan menjadi CA karena tidak ada mungkin pendekatan untuk scheduling-nya agak sulit-sulit -agak untuk dikembangkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Talk On by Kelas data Ikhra. Perkenalkan saya Rauda Fitra Umami. EngineerLib di Ikra. Malam ini saya akan menjadi host di Talk on ke-53 Ikra dan Moddaq yang berjudul Pengembangan Pembangunan Audit untuk mendukung kegiatan pengawasan aparat pengawas internal pemerintahan atau APIP. Ikra sendiri merupakan perusahaan yang berfokus pada teknologi antara teknologi di area Data Business Innovation sebagai solusi enterprise dan individu profesional, di antara sekian banyaknya kelas tiket, maaf, di antara sekian banyaknya program tiket, salah satunya adalah kelas data. Jadi kelas data ini merupakan program yang memberikan berbagai kelas belajar data yang terbuka untuk publik sesuai dengan tagline kami, Analytics for Everyone. Programnya beragam, antaranya top on, hands on, platform, dan ada banyak lainnya. Nah untuk informasi lebih lengkapnya teman-teman bisa langsung booking di website kami wwwikracom kelas data Selain kelas data by ada juga program summer society bagi teman-teman yang merasa butuh untuk mengerjakan proyek bersama mentor dan komunitas dan bisa sekalian belajar dan pengembangan critical thinking serta problem solving teman-teman bisa mengikuti program ini karena Cooper Society mempertemukan para social media expert dan data entusiast ya, untuk bersama-sama mengerjakan proyek sosial isu di Indonesia. Durasinya sekitar enam bulan dan untuk info lengkapnya teman-teman bisa uh, searching dengan menggunakan keyboard ikra Cooper Society atau bisa langsung kontak ke kontak tertentu kami di Sofort Society at adalah singkatan dari Ministry of Finance Data Analytics Community. Merupakan sebuah komunitas yang menaungi para penggiat data analitik di Kementerian Keuangan. Selain menjadi wadah belajar dan berkembang bersama, MOFDAB juga memfasilitasi proyek dan event kait data analitik di lingkungan Kementerian Keuangan. Beberapa kegiatan yang sudah rutin dilakukan selama ini adalah kelas data, sharing session, penyelenggaraan kompetisi, mengajar, dan juga riset. Didirikan pada tanggal 3 Desember 2020, komunitas yang belum jenap berusia satu tahun ini digunakan oleh staf Ahli Kementerian Keuangan, Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi dan telah mengantarkan para anggotanya meraih berbagai prestasi di level nasional. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai komunitas yang telah memiliki kurang lebih 500 anggota terdaftar ini, silakan untuk mengunjungi website, website MoVDAC di movdac.id atau akun Instagram di at movdac.dac dan channel Youtubenya di movdac.dac uh, Oke, okay. special developer ini flash data beikra bekerja sama dengan Mobis untuk menyelenggarakan talk on bertemakan data analitik in the ministry of finance. Nah, menurut sebuah whitepaper yang dirilis oleh Institute of Internal Auditors dengan judul Continuous Auditing Implication for Assurance Monitoring dan Risk Risk Assessment Map, Continuous Auditing diartikan sebagai metode yang berguna bagi auditor. Untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis adanya sebuah anomali dalam aktivitas bisnis Atau transaksi yang direpresentasikan melalui data Nah implementasinya adalah para auditor dapat melakukan review dan tes terhadap proses bisnis suatu organisasi Dengan memanfaatkan dan menganalisis data-data yang tersedia Semua itu akan dibahas tuntas pada sesi talk on hari ini yang nanti akan membahas tentang pemanfaatan analisis data dalam kegiatan pengawasan internal, baik itu dalam laksanaan kegiatan maupun otomatisasi pengujian dengan penekatan continuous audit dan continuous monitoring atau CACF di Kementerian Keuangan. Bersama tidak lain dan tidak bukan, Mas Ade Satyawahana. Wahana okay. Nah, Mas Ade sendiri merupakan seorang data expert yang sudah berpengalaman kurang lebih 4 tahun di dunia data analitik keuangan. yang saat ini menjabat sebagai auditor IT, koordinator pengembangan continuous audit inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Nah, sebelumnya beliau menempuh pendidikan D3 dan S1 di sekolah tinggi akuntansi negara jurusan akuntansi Kemudian dilanjutkan dengan studi master of data science untuk program untuk program magisernya dimulai di Universiti Oxford dengan biaya siswa dianggarkan. Mas Ade juga merupakan data expert yang sangat produktif diantaranya memiliki pengalaman sebagai mentor dalam prosiding. Relational Database dan Data Rangling Unit on Monash University Peer Mentoring Program pada tahun 2019 hingga 2020. Nah, ada berbagai training in-house juga yang berkaitan dengan data analitik di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Inspek, uh, sorry, Instruktor IBA, dan Machine Learning di secondary data analitik Community Kementerian Keuangan pada tahun 2021 ini. Ini yang terbaru, data analytics bootcamp 1 dan 2 tahun 2001 maaf, 2021 di Pusdiklas Kementerian Keuangan. Nah, Ecu Menteriak beliau juga tidak tanggung. Ada di diantaranya menjadi runner-up audit team of the year in inspektorat General Kementerian Keuangan pada tahun 2017, penerima beasiswa Kementerian Keuangan pada tahun 2018, Pembicara di Konferensi Internasional Digital transformasi dengan karya tulis HS Code Prediction Using Machine Learning di tahun 2021 dan disibukan dengan uh, dan disebutkan sebagai ketua Ministry of Finance Data Analytics Cognitive atau MOSCET. Nah sebelum kita menyapa setiap kita yang sudah hadir di bagian kita, saya juga ingin menyampaikan Selamat hari guru untuk para guru, para dosen dan apapun gelarnya yang sudah sangat setia mengejar banyak sekali hal sehingga bisa mengatakan kita untuk meraih berbagai pencapaian-pencapaian di dalam kehidupan. Selamat hari guru dan terima kasih guru. Okay. dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Mas Ade yang saat ini sudah berada di tengah-tengah kita. Halo Mas Ade lalu mengunjungi di mana kawan kawan alhamdulillah baik terusnya terdengar ya ada uh, ada kecil atau kan? oh, kecil ya oke okay, oke okay. ah, sekarang siap ah, ayo siap oke oke okay, terima okay, kasih banyak mas ade sudah berkenan ya, hadir pada aci malam ini terutama ya, untuk kita kita yang ada di sini ya Uh, mungkin wawasan dari Mas Ade akan memperkaya ranah pengetahuan kita yang mengutamininya mungkin tertarik di bidang data ya. Yeah. Um, sebelum kita memulai top on pada malam hari ini, uh, saya akan menginformasikan beberapa rules yang teman-teman harus perhatikan selama mengikuti sesi top on. Yang pertama, saat sesi top on berjalan, kita akan dan harus dalam model mute dan video off, Dimohon seluruh peserta menggunakan nama Zoom yang sesuai atau yang terdaftar di Google Peserta yang mengikuti check token on hingga selesai, berkesempatan memenangkan voucher potongan class on by Ikra Dan dalam dengan IG story terbaik. Pemenang voucher class on by Ikra akan di pos IG story-nya. At ikra underscore ID dan at plus Data underscore ikra. Pocer potongan klas on di ICRA dan e-certificate hanya akan serahkan kepada peserta yang menghadiri dan mengisi cek pada saat sesi talk On ini berakhir. Silahkan update kegiatan talk On malam ini dengan tag dan mention ke Instagram at dan at data serta caption kesan kamu mengikuti kegiatan talk On pada malam hari ini Seluruh peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan selama talk on terlangsung melalui link yang akan di share pada slide berikutnya nanti, namun akan dijawab pada saat sesi Q&A. Moderator akan memilih pertanyaan berdasarkan kisah relevansi yang sesuai terhadap topik yang dipaparkan, dan pertanyaan akan ditampung dan akan dijawab oleh pembicara pada sesi Q&A dan moderator berhak untuk menolak pertanyaan. Apabila pertanyaan tidak sesuai dengan norma yang berlaku, mohon maaf, ini agak agak kepotong, dan pertanyaan tidak sesuai dengan topik yang disampaikan oleh pembicara. Oke, okay. jadi... Quiz hingga sesi on pada malam hari ini. Pada malam hari ini selesai. Untuk kamu yang mengikuti sesi talkan ini hingga akhir acara akan berkesempatan untuk memenangkan voucher class on bagi audiens yang kami repost di nya dengan total nilai voucher yaitu sebesar empat ratus Selain itu, di ACG juga akan dibagikan link pengisian feedback form sebagai persyaratan untuk memperoleh sertifikat. E Jadi, jangan lupa, untuk teman-teman, update uh, kesan dan kesan kamu mengenai event pada malam hari ini ke Instagram story kamu. Yang semenarik mungkin, sehingga nanti kamu akan memiliki kesempatan untuk memenangkan voucher sebesar Rp 400.000. Tentunya jangan lupa untuk mengetek akun Instagram kami di IKRA underscore dan pas data underscore IKRA. Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi kita langsung seperti uh, Mas Ade untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Silakan, Mas Ade. Oke, okay, Mas Adi, Mbak, aku dijiemin share screen, ya. Oke, okay, sampai um, selamat menonton. Selamat malam Bapak-Ibu peserta, teman-teman sekalian, ya ini mungkin jadi sesi ketiga lah ya, kolaborasi antara uh, Ikra dengan Moffdak gitu ya, jadi saya di sesi ketiga ini sebenarnya mungkin apa ya, men menjelaskan satu use case tersendiri dari analisis data gitu ya, mungkin kalau misalnya teman-teman um, membayangkan analisis data itu ribet harus pakai machine learning lah atau computer vision, nah di sini di kementerian keuangan sebenarnya dengan kita menganalisis data yang mungkin nggak terlalu ribet tanpa harus pakai mesin learning, kita bisa me apa ya, mendapatkan manfaat dari uh, apa yang kita analisis dan akhirnya bisa membantu dari uh, aktivitas dan efisiensi uh, pekerjaan kita dalam hal ini di KC ini karena saya sebagai auditor jadi ya membantu pekerjaan saya sebagai auditor gitu ya Oke, jadi sini judulnya kondisi audit dan monitoring di instruktur Kementerian Keuangan jadi um, sebelumnya menuju nih kalau misalnya ternyata uh, di tengah presentasi ada kayak jargon-jargon dari government atau Kementerian Keuangan yang mungkin teman-teman uh, apa namanya, belum terlalu uh, khas lah ya, belum terlalu mengenal gitu, mungkin nanti bisa ditanyakan di belakang. Oke okay, jadi mulainya mungkin ini selalu apa ya tergantung yang, yang si pesan di ibu menteri keuangan gitu ya Jadi kan kalau misalnya teman-teman yang sebutnya Mas Hindu, Mas Udin, gitu Mas Arief Udin bilangnya uh, ibu menteri pernah bilang kalau misalnya kita di Kementerian Keuangan itu duduk di tumpukan data gitu ya Tapi, Uh, kami di Spectra Jenderal sebagai aktif. ini update nih, Mungkin teman-teman baru, baru pertama kali dengar. Jadi, kayak auditor internal, keuangan itu, kalau bisa, um, diperkuat peranan-peranannya. Di, di, di apa namanya, eh, uh, dinamika teknologi sekarang, kita, eh, norma baru ini dengan memanfaatkan emerging teknologi dengan memanfaatkan data untuk uh, melakukan uh, pengawasan internal. Jadi dari ini apa, kalimat ini mungkin sebelumnya kita sudah pernah apa namanya uh, coba gitu ya. Oh kita pakai data bisa nih diotomasi bisa di apa namanya auditnya bisa diuji secara otomatis dengan uh, script. Tapi dari kalimat ini, ya itu mulai ee, mengorganisasi ya, atau me ke seluruh inspektorat jenderal gitu, enggak cuman ad hoc satu persatu proyek. Jadi kalau misalnya kita ngomongin data analitik di inspektorat jenderal Kementerian Keuangan, itu kami mendefinisikannya menjadi tiga, tiga kategori gitu. Jadi uh, dalam apa namanya uh, generalnya data analitik adalah satu pendekatan kita dalam melakukan uh, kegiatan pengawasan. Jadi kalau lihat dari aturannya kegiatan pengawasan adalah kita mau meriksa nih penyelenggaraan tusi dari klien pengawasan dalam hal ini unit-unit proses bisnis di Kementerian Keuangan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa uh, penyelenggaraannya itu telah uh, efektif dan efisien. Jadi untuk mendapatkan keyakinan yang memadai itu Uh, kita mau men, me, apa namanya, menggunakan pendekatan data analitik. Nah, di sini ada tiga sebenarnya. Jadi, ada pertama itu uh, teknik audit berbantuan komputer, terus kemudian ada kondisi uh, audit information monitoring, dan terakhir ada, uh, ada yang namanya Predictive. analisis prediktif. Ini bedanya satu dengan yang lain itu sebenarnya dijelaskan di diagram ini ya. Yang pertama, TAPK itu... Uh, kegiatannya ya ad hoc. Jadi setiap penugasan audit, kita melakukan TAPK. Uh, ada hasilnya selesai. Itu TAPK. Jadi kayak uh, apa namanya pendekatan audit ya uh, yang sama dengan pendekatan audit lainnya. Misalnya kayak ada wawancara, ada coaching, ada tracing dan lain sebagainya itu TAPK digunakan saat melakukan kegiatan audit. Nah tapi dari TAPK itu kita bisa kita otomasi menjadi uh, continuous audit ataupun continuous monitoring. Jadi, di dua kegiatan ini, sifatnya adalah menemukan informasi berguna dari masa lalu. Jadi, ini data historis yang kita periksa, Data historis dan uh, sifatnya satu lagi adalah reaktif. Jadi, kalau misalnya ada kejadian atau ada masalah yang terekam di data, bisa kita tangkap. gitu. Dan, tapi hasilnya itu akurat karena memang datanya sudah ter, sudah terekam jadi ya bisa bisa kita dapatkan uh, anomali ya kita uh, di spektrojendra menyebutnya uh, sebagai anomali gitu. Nah, bedanya dengan continuous audit itu adalah uh, penyala, apa namanya? pengujiannya itu dilaksanakan secara continuous atau schedule di sini. Kalau bisa sih uh, real time atau near real time gitu ya. Jadi kalau bisa ya uh, ada data baru datang ya kita langsung periksa apakah itu ada masalah atau enggak. Nah bedanya continuous audit dan continuous monitoring di sini adalah ini continuous audit adalah uh, baru pengembangan atau dilakukan oleh uh, APB atau auditor internalnya. Jadi kita coba pengujian-pengujian skripnya itu di uh, kayak masih digodok atau dilaksanakan di internal uh, di internal Sekretariat Jenderal. Kalau misalnya continuous monitoring itu pengujian-pengujian yang tadi ya kita serahkan ke klien. Uh, pengawasan kita ke audit kita gitu oh ini kita udah punya nih sudah measure uh, pendekatannya kalau bisa ya uh, coba manajemen sendiri yang melakukan uh, monitoring yang melakukan pengujiannya nanti setelah itu ya kalau misalnya masih menemukan uh, anomali masih menemukan uh, masalah ya bisa langsung di apa namanya diperbaiki uh, secara cepat gitu nah terakhir yang ketiga adalah analisis prediktif ini agak berbeda dari dua itu karena ini baru kita uh, bermain di Uh, machine learning, atau kalau, kalau bisa sih uh, preskriptif dan prediktif gitu ya. Kita merama masa depan dan proaktif, tapi hasilnya belum tentu akurat, karena kan kalau misalnya machine learning itu pasti ada performance ya dari dari model machine learningnya dan itu uh, normalnya adalah tidak tidak 100% akurat gitu. Tapi seenggaknya dengan hasilnya tidak akurat itu masih bisa memberitahu kira-kira apa sih yang akan terjadi kalau misalnya uh, ada masalah di, di apa namanya, diperlanggaran untuk tugas dan fungsi di sini. Tapi untuk untuk sesi kali ini saya cuma uh, apa ya membahas mengenai TADK dan CAt Chat chat tersendiri gitu. Jadi kalau misalnya analisis kreatif mungkin teman-teman malah malah lebih jago lah terkait dengan machine learning dan teman-teman yang aja gitu ya. Oke kita masuk ke TADK. Ini mungkin uh, kalau misalnya teman-teman belajar ya data analis atau, atau uh, data mining gitu ya. Ini sebenarnya adalah uh, framework dari Project data ana analitik gitu, dari ChrisDM. Uh, Mungkin kalau misalnya ingat di sebelah kiri itu ada business understanding, kemudian sampai ke deployment, atau di bawah itu ada evaluasi gitu ya. Tapi di, kami di Institut Channel agak sedikit memodifikasi, maksudnya di sini adalah kita mau memadankan arti uh, dari step-step uh, data machine learning itu dengan uh, use case kita di auditing. Yang pertama di sini bisnis understanding di uh, kita padankan dengan risk and control matrix. Jadi di sini nanti dijelaskan lebih lanjut, jadi kayak ada program kerja auditnya lah kira-kira kita mau ngecek apa tuh, mau ngecek pengendalian apa atau resiko apa, terus kemudian kita cari datanya, uh, terus kita lihat pengendalian yang sudah ada di task of control itu, uh, sudah cukup atau belum, atau sudah memadai atau belum untuk menjawab uh, resiko yang tadi diidentifikasi. Nah dari tes of control itu Kita dapatkan script untuk mengecek uh, efektivitas Lalu dikonfirmasi ke klien Apakah benar nih ini kita dapat uh, ada anomali di data Apakah ini uh, ada masalah memang karena sesuatu hal atau memang uh, karena ada masalah di tra uh, transmisi data atau uh, secara teknis yang lain jadi mungkin bukan bukan masalah yang uh, apa ya kayak fraud atau temuan audit gitu jadi mungkin ini adalah masalah teknis dari uh, IT nya. Nah kalau misalnya sudah uh, dirasa oke okay, uh, pengujian-pengujiannya baru kita deploy untuk di uh, scheduling, dijadwalkan uh, secara frequently gitu. Uh. Jadi mungkin kita uh, coba uh, jabarkan satu persatu Apa sih yang dilakukan untuk melakukan-melakukan di ABK gitu Yang pertama, berangkatnya adalah dari RCM Jadi di sini okay. mungkin, ya Mohon maaf, ini uh, ada noise Sepertinya uh, ada apa ya, suara yang mau tadi itu agak ada noise-nya Oke, okay, oke, okay, oke okay, okay. Coba ya saya, saya matiin dulu ya, ganti headset deh kalau gitu Oke, mana sebelumnya mas Ade. Halo, Tes, gimana Mbak Rurut? Agak mendingan? Agak mendingan. Eh, aku Oke, okay. sip ya. Gitu ya. Oke, okay. uh, aku lanjutin ya, man. lanjutin. Jadi dari suatu proses uh, TAPK gitu, kita mulai dari risk and control matrix. Ini sebenarnya kita coba mendefinisikan dari toolsi atau aplikasi yang berjalan di uh, organisasi. Sistemnya itu kira-kira ada resiko-resiko uh, yang harus dikendalikan atau enggak gitu. Jadi kita definisikan resiko-resikonya. Ini mungkin salah satunya, ya Contohnya seperti kayak uh, ini mungkin di uh, aplikasi lelang di BKN gitu ya. Kita mendefinisikan bahwa uh, resiko adalah penawaran lelang tidak sesuai dengan ketentuan. nanti dia uh, ada masalah di penetapan pemenang lelang. Jadi gitu. Untuk mengendalikan resiko itu, ada beberapa pengendalian di aplikasi Mungkin uh, ada otomasi menolak nilai penawaran Atau ada tombol tambah kurang sesuai kelipatan penawaran Jadi nggak bisa apa namanya ngisi secara uh, bebas gitu Tapi cuma nambah atau kurang dari kelipatan nilai penawaran Atau dan beberapa pengendalian lainnya Jadi ini yang pertama kali kita definisikan Resikonya apa, pengendaliannya apa gitu Nah, nanti kita coba uh, nyari nih uh, tipe pengendaliannya pengendalian apaan? Nah kalau misalnya di sini karena memang yang kita hadapi IT gitu ya kita balik lagi ke teori uh, audit IT-nya gitu. Ini ada yang namanya uh, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Jadi Pengendalian umum tuh misalnya kita periksa gimana aplikasi itu dibangun, sdlc gimana uh, infrastruktur it diamankan atau enggak, database-nya gimana, aman apa enggak, OS-nya gimana, dan lain sebagainya. Itu uh, ada di resiko-resiko atau pengendalian yang uh, dikategorikan di sebagai pengendalian umum. Sedangkan kalau misalnya berhubungan langsung dengan uh, proses bisnisnya, dengan 2 atau dengan fungsionalitas aplikasinya, itu kita kategorikan sebagai pengendalian aplikasi. Ini maksudnya adalah gimana input dari sistem itu dikendalikan. Apakah inputnya dibatasi, misalnya ini harus masukin number. Karena di sini apa, isinya adalah angka gitu ya, bukan, bukan karakter atau huruf. Dan terus gimana proses dari di belakang sistem itu, di belakang aplikasi itu dikendalikan dan sampai ke outputnya. Jadi di sini kita balik ke teorinya audit IT. Nah, nanti baru nih, yang tadi pengendalian dan risiko itu sudah yang sudah kita definisikan. Kita coba, uh, apa namanya uh, identifikasi ini sebenarnya pengendalian aplikasi atau bukan? Jangan-jangan tadinya pengendalian itu adalah, misalnya, kalau di sistem butuh uh, review dari. Uh, atasan gitu ya, itu pakai tanda tangan berarti kan itu kan, di luar dari sistem ya di luar aplikasi, jadi itu nggak bisa kita majukan, um, kita uji dengan pendekatan TABK, jadi kita, setelah kita identifikasi, oh ternyata yang bisa kita uji, yang ada di aplikasi dan ada datanya, itu pengendalian-pengendalian ini aja loh, gitu. Baru kita mulai masuk ke uh, staff berikutnya, yaitu dari test of control-nya. Di test of control ini ada dua sebenarnya, jadi kita lihat uh, rancangannya kira-kira cukup apa enggak uh, pengendaliannya, jangan-jangan masih ada uh, pengendalian yang masih bisa ditambahkan atau masih kurang memadai gitu uh, pengendalian yang masih bisa masuk data yang yang salah gitu yang tidak sesuai dengan ketentuannya dan yang terakhir ada uh, uji efektivitasnya. Nah, uji efektivitas ini maksudnya kita ngecek ke datanya. Kalau misalnya memang sudah cukup rancangannya pasti datanya uh, apa namanya? Uh, datanya pasti terkendalikan ya, maksudnya data yang masuk pasti nggak ada masalah karena memang tadi pengendalian di depannya sudah bagus gitu ya. tapi masalahnya mungkin uh, pengendalian di depan di, di bypass. jadi akhirnya masuk ke data, langsung ke data gitu. jadi kita coba cek uh, efektivitas pengendaliannya dengan melakukan pengujian ke data yang yang tersimpan dari sistemnya gitu. ini ada beberapa pendekatan test of, test of nya yang paling direkomendasikan adalah cloning. Jadi kita coba uh, clone sistemnya dan infrastrukturnya kita bawa ke labnya di Inspector general gitu, di teman-teman uh, auditor internal. Nah, terus kita coba nih uh, uh, nguji benar nggak nih uh, apa tadi formnya itu cuma terima angka, dan terima uh, apa namanya, kan terima karakter di pas lagi nginput. Atau kalau misalnya kita menguji aksesnya, benar nggak kalau misalnya kita peserta lelang bisa masuk ke menu peserta lelang aja, bukan menu admin. Itu lebih gampang dilakukan karena ya semuanya kita bawa langsung ke apa namanya ke lab gitu, langsung langsung kita uji. Tapi kalau misalnya itu biasanya ada masalah karena proses cloning itu sering gagal, atau apalagi kalau misalnya dijalankan pada mesin fisik jadi yang kita clone itu mesin fisik, database-nya database fisik, hard disk gitu kan. Sistemnya pun di di PC yang sama, itu agak, agak susah kalau. Tapi kalau misalnya pakai virtual machine atau di hosting di cloud, itu lebih gampang untuk di clone. Jadi kalau misalnya memang nggak bisa untuk cloning ini atau kita nggak punya apa namanya resource di uh, internalnya, kita bisa ke pendekatan kedua atau ketiga. Jadi di sini kita coba uh, test of control itu dilakukan di uh, development, jadi uh, biasanya kan kalau misalnya di pengembangan sistem nggak langsung jalanin ya di production, ya ada ada lingkungan yang namanya lingkungan development, dan biasanya di situ versi aplikasinya masih sama dengan yang di production, makanya kita coba di uh, development dulu, jadi datanya di situ mungkin bukan data yang uh, benar-benar di, di, digunakan gitu ya, tapi ada data dummy yang bisa kita gunakan untuk menge mencoba mengecek tadi uh, kecocokan rancangan atau ke efektivitas, efektivitas dari pengendaliannya jadi dari rancangannya bisa kita coba aplikasinya terus kemudian dari datanya bisa kita coba uji dengan script-script kita kita bisa bikin uh, script di uh, namanya lingkungan lingkungan development gitu atau testing tapi kalau misalnya ternyata nggak bisa juga, ternyata SDLC-nya nggak bikin development, uh, apa namanya, lingkung lingkungan development gitu. Langsung ke production gitu kan, production dan development, ya ini, ini ada alternatif terakhir. Cuman ini harus hati-hati karena, karena yang kita uji, yang kita coba-coba itu adalah yang benar-benar dipakai oleh user gitu kan. Ini uh, kita harus memperhatikan peak time-nya, jangan-jangan malah kita coba bikin script yang besar, malah mengurangi, malah menambah masalah di uh, aplikasinya. Ini contohnya di pengujian desktop design tadi, kita coba masukin apakah benar nih, bisa masuk. Jangan-jangan malah nggak masuk, ini uh, apa namanya. Kita coba yang salah-salah, jadi negatif tes di sini. Di, dimasukin uh, nilai yang salah. Aplikasi nerima, apa enggak? Kalau misalnya nerima, berarti dia desainnya masih kurang di situ. Masih, masih, apa pengendaliannya masih belum belum, belum efektif sebenarnya. Jadi, dari desainnya sendiri belum efektif. Kemungkinan di datanya pun bakal terjadi masalah. Jadi, di sini kita coba dulu uh, desain pengendaliannya, tapi kita ada di RCM tadi kan? Pengendalian, -pengendalian apa aja? Kita coba negatif test. kemudian... eh. Uh, kalau misalnya ternyata memang masuk, ya berarti nah ini uh, ada indikasi bahwa benar nih uh, pengendaliannya kurang dan pasti datanya juga ada masalah. Tapi kalau misalnya yang, uh, aman semua, kita uh, bisa langsung ke pengujian uh, efektifnya uh, gitu. Jadi kita coba pakai uh, pengujian TABK atau analisis datanya. Ini banyak, apa namanya, tools tools-nya bisa Excel, bisa ada ACL, atau uh, generalized audit software, ada juga dari uh, query, query, language, itu. Kayak kalau misal tadi kan ini ada resiko, tanggal dibuat itu, uh, apa namanya, setelah tanggal ditutup, gitu kan, uh, nggak boleh harusnya ya. Jadi ini kita coba bandingkan tanggalnya. Jadi sebenarnya di sini adalah analisis datanya ya, apa ya bandingkan validitas datanya gitu oh ini benar apa nggak dari dari tadi uh, pengendalian yang kita identifikasi jadi belum sampai ke bikin model untuk memprediksi ini masalah atau belum gitu ya jadi kita lihat dari kolom-kolomnya itu kita bandingkan dengan uh, query atau dengan Excel formula Excel gitu itu baru dapat oh ternyata ada masalah di sini kita konfirmasi akhirnya ini mungkin contoh salah satu script ya, ini kalau misalnya lihat di sini gede, gede banget, itu tergantung dari kompleksitas dari aplikasinya, banyak database-nya atau uh, relasi database-nya. Jadi ini mungkin salah satu contohnya, jadi dari uh, di cek, kita masukin ke tabel tersentuh, jadi nanti ada hasilnya di tabel hasil analisisnya, di hasil pengujiannya. Ini ada tools-toolsnya, ada Excel tadi ya, ada General Suddiv Software, di sini ada ACL atau IDEA, dan database query kalau misalnya di diijian sendiri kita masih uh, mensupport ACL ACL dan uh, query mungkin nanti arahnya adalah ke uh, query ke SQL query karena bisa-bisa um, langsung uh, apa namanya, menguji langsung ke data sedangkan kalau misalnya pakai Excel ya walaupun sebenarnya sudah pasti di apa ya di disediakan di laptop uh, kantor itu sudah pasti include gitu ya ini agak sulit untuk kita makan menjadi CA karena tidak ada mungkin pendekatan untuk scheduling-nya agak sulit-sulit agak untuk di, di, di, di, apa namanya, dikembangkan, gitu. Ini metode aksesnya, kalau misalnya Excel atau tadi ACL, gitu ya, dari database-nya diekspor datanya bisa jadi dump file, atau di data jadi file CSV, file Excel, kalau misalnya ACL menjadi nanti project ACL, nanti auditor dari data itu langsung uji di, Uh, file-nya, di Excel-nya, atau di project ACL-nya, nanti hasilnya baru dimasukin ke database, tapi kalau misalnya uh, client, kita bisa langsung ke apa namanya ke database, database auditnya, uh, kita pakai script yang dikembangkan, kemudian akses ke database, terus dapat outputnya, atau bisa juga kita uh, bikin kayak cloning tadi, Clowning dari uh, database ya, kita database-nya database kita backup, terus kemudian di restore di database-nya auditor, di infrastrukturnya izin gitu. Jadi uh, nanti backup di restore, kemudian kita di-query-nya, uh, baru dijalankan lagi untuk di-otomasi. Oke, okay. nah tadi kan setelah dapat nih ada masalah-masalah dari databasenya, uh, ini ada anomaly-anomaly, nah ini kita... Uh, itu kan biasanya belum seluruh data ya, kalau tadi kan ada pendekatannya, ada klon berarti kan klon kan ke data yang terakhir, terus kemudian kalau de development belum tentu pakai data yang asli, ya, pakai data dummy akhirnya kita coba pe pengujian ke data populasinya, di sini setelah kita dapat skrip uh, pengujiannya, masuk ke data populasi, kita coba menguji uh, semua datanya, dapat data anomali, baru dikonsultasi eh uh, client -nya. Jadi di sini yang namanya uh, pengujian substantif lanjutan. Jadi nanti outputnya adalah benar-benar temuan. Oleh oh, memang nih kalau misalnya ini datanya masalah karena memang ada temuan, misalnya ada indikasi fraud atau yang lain. Tapi nggak seluruh anomali itu bakal menjadi temuan karena memang mungkin ada masalah di uh, apa namanya technical, technical problem di IP-nya di database-nya gitu. Atau kalau misalnya itu kita bisa jadi uh, masukkan ke manajemen jadi catatan lain di manajemen letter. Jadi misalnya, oh ternyata pengendaliannya masih kurang nih, walaupun sebenarnya kita belum dapat uh, anomalinya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari desainnya, ini masih bisa ditambahkan nih, uh, apa namanya, pengujiannya. Jadi nanti hasil dari TABK ini adalah tadi uh, konfirmasi dan akhirnya ketemuan dan catatan lainnya. Oke. Okay. Nah tadi THBK ya, kalau THBK itu kan dari awal sampai akhir dapat eh, apa namanya seperti kayak penugasan audit loh ya. Dari perencanaan, PKA, sampai nanti keluar jadi eh, temuan atau jadi laporan, laporan auditnya. Sedangkan kalau misalnya continuous auditing, itu seperti pengembangan eh, selanjutnya dari THBK gitu. Kalau misalnya dibandingkan di sini... Sebenarnya kontingen audit juga bisa uh, dilaksanakan bersamaan dengan TABK-nya, tapi best practice-nya adalah kontingen audit itu adalah penjatualan dari tadi script yang dapat dari TABK kita jadwalkan. Jadi memang, memang sudah teruji nih, uh, memang sudah mature, sudah uh, emang bener bakal uh, menangkap apa permasalahan yang ada di data, baru dijadwalkan. Tapi biasanya uh, bisa juga di embed jadi satu kegiatan memang kita targetnya adalah continuous audit gitu. Jadi TAPK-nya selesai akhirnya nanti uh, dijatuhkan menjadi continuous audit dan dilaksanakan berulang kali secara apa namanya? secara frekuensi tadi ya dengan sesuai dengan jadwal yang sebelumnya kita uh, set gitu. Di sini ada ada otomasi proses otomasi tadi ya yang tadinya dari data klien misalnya dari beberapa klien di kementerian keuangan ada pajak, ada bea cukai perbandaraan, kekayaan negara dan lain sebagainya kita collect datanya kemudian langsung diuji dengan script yang tadi dihasilkan oleh TABK ini bisa menggunakan uh, SQL Server di uh, Inspektor Jenderal di APIP ataupun di uh, AXCore kita di Inspector General Kementerian Keuangan masih menyediakan AXCore untuk melakukan uh, pengujian yang, yang terjadwal gitu nanti hasilnya kita visualisasikan ke dalam uh, dashboard tableau Nah, dari dashboard tabu itu, itu bisa bisa kita analisis, oh ternyata memang e, masalah di lelang itu adalah risiko nomor satu. Ini banyaknya di daerah mana atau di kantor mana, itu bisa menjadi, apa namanya, masukan untuk kita melakukan pengawasan yang lebih mendalam. Misalnya, oh ternyata di daerah Bandung gitu ya, yang banyak anomalinya. Oh berarti nanti, di apa namanya, bulan depan kah? Atau di tahun depan kita rencanakan bahwa nanti kita coba periksa nih di kantor Bandungnya ada masalah apa? Kok banyak banget anomalinya? Jadi untuk beberapa periode, di, di atas terus gitu. Nah itu adalah hasil dari, Menyusul analitiknya, nah nanti bisa menjadi uh, reporting ke manajemen juga, gitu. Nah, di sini, kalau misalnya ngomongin kondisi audit, yaitu banyaknya sih adalah gimana kita uh, mengkolek data, sih. jadi mengalirkan data dari klien uh, kita yang masuk ke data warehouse. Kemudian, kita jalankan secara scheduling, gitu uh, pengujiannya. Jadi yang paling penting dalam pengembangan continuous auditnya adalah ya, selain dengan script yang sudah kita buat da dari TADK tadi, ya gimana kita um, apa ya, memastikan bahwa datanya itu jalan gitu, dari, uh, dari klien kita ke data warehouse kita atau ke infrastruktur continuous audit kita gitu. Biar nantinya bakal diuji secara berkala dengan percaturan yang, di yang ditentukan. Nah, di Kementerian Keuangan, eh, kita punya yang namanya SLDK. Jadi, sistem layanan data eh, Kementerian Keuangan, jadi di situ mungkin bisa dianggap sebagai data warehousenya Kementerian Keuangan, lah ya. Jadi, eh, kalau misalnya kita butuh apa kayak pengaliran data itu, ya, itu melalui eh, SLDK ini dulu. Jadi misalnya dari klien dia punya sistem, punya database, ya karena ada project uh, Conius Audit, nanti di, dijalankan secara batch ke uh, SLDK, kemudian baru diuji secara berkala sesuai dengan uh, jadwal tadi. Ini mungkin uh, alurnya, jagam alurnya dari uh, pengujian Conius auditnya jadi dari SLDK itu, yang mana itu nyambung ke sistemnya data Salon 1, di, misalnya tadi dari JP, DJBC dan lain sebagainya masuk ke SLDK itu bisa uh, bercabang bisa jadi project ACL atau kita link server, kita uh, view dari SLDK itu kita, kita cuman link aja, jadi cuman kayak logical link gitu loh jadi nggak ada data di data itu, kita cuma bisa ngeliat datanya aja nah kalau misalnya di project project tadi di ACL ya tadi ya sesuai dengan yang tadi dijelasin di APK hasilnya adalah nanti script ACL-nya sudah pengujian dalam untuk script ACL dan masuk ke AXOR untuk dijadwalkan. Nah, di AXOR ini nanti uh, ada dua script, yang pertama uh, penarikan data PSLBK-nya sama pengujiannya tadi. Nanti kita jadwalkan di situ. Nah, anomalinya kita masukkan ke database di ijen di, di database untuk uh, visualisasinya di database Tableau. Jadi kalau misalnya link server itu seperti apa ya kita punya akses ke SLDK tapi cuman akses view doang kalau misalnya di database kan ada view ya. Nah, dari akses view itu kita bikin script uh, SQL-nya untuk coba pengujiannya. Nanti dari script uh, SQL itu di di apa namanya disimpan menjadi short procedure yang yang bisa dijadwalkan. Nah, setiap kali penjadwalan uh, hasil dari uh, script pengujian apa namanya? Uh, pengendalian tadi ya, itu hasilnya masuk ke, ke database juga, database tableau dan akhirnya nanti masuk ke dashboard di warung itjen. Jadi di situ nanti ada dashboard, dashboard, dashboard dari proyek-proyek uh, CA nya di lingkungan riset pada general. Nanti itu bisa dilihat di gitu, apa hasil dari uh, CA nya. Mungkin ini terakhir kali ya uh, terkait dengan apa sih hubungannya antara continuous audit dan continuous monitoring? tadi kan kalau di depan cuman uh, sambungannya adalah CA itu dilakukan oleh ICN, CM dilakukan oleh manajemen gitu ya dilakukan oleh audit gitu. nah di sini ada beberapa tahap sih sebenarnya. jadi kalau misalnya klien uh, belum punya CM, belum punya apa ya? Monitor, uh, pengujian tadi atau monitoring uh, masalah atau anomali di data, di data mereka, CA itu bisa jadi rintisannya. Jadi kita bikin CA-nya dulu, pengujian-pengujiannya kita apa namanya? susun di situ. Nanti kita uh, serahkan pengujian-pengujian itu menjadi rintisan dari CM-nya apa? CM manajemen. Oh ini jalan ini pengujian-pengujiannya anak karena, karena uh, belum punya kan, ya kliennya. Tapi kalau misalnya ternyata sudah punya Uh, CA ini bisa menjadi advancement, bisa jadi improvementnya dari CM. Misalnya mungkin sebelumnya belum ada pengendalian-pengendalian yang diuji. Masih kurang nih, masih ada beberapa pengendalian yang belum diuji. Nah, nanti ditambahkan oleh oleh CA itu ke CM-nya klien. Tapi kalau misalnya ternyata oh, sudah sama nih, uh, pengendalian yang diujinya sama, terus kemudian hasilnya pun uh, sama, nanti di sini CA-nya sebagai validasi. Benar gak, benar-benar sama apa enggak hasilnya? Jangan-jangan sama-sama pengendalian yang diuji tapi apa namanya pendekatan pengujiannya beda nih scriptnya mungkin ini pakai tabel langsung di di join dengan tabel yang ini tapi kalau di kalau yang di manajemen beda lagi gimana cara nyari animalinya itu menjadi validasi CA di sini menjadi validasi dari uh, CM nya uh, apa namanya client tapi kalau misalnya uh, sel sudah selalu sama ya berarti nanti auditor bisa memanfaatkan hasil dari CM karena cm sudah dianggap sebagai apa namanya monitoring image, nanti auditor bisa memantau hasil dari CM-nya. Oke, mungkin ini contoh-contohnya yang tadi ya lelang, ini di lelangnya ada RCM-nya, terus kemudian uh, tadi ya masuk ke development, TOD-nya di development, TOE-nya pakai production. Tapi di sini script dijalankan oleh audit, oleh manajemen client gitu. Ini salah satu contoh pengujiannya ini, uh, Kita masukkan negatif test Oh ini bisa masuk apa enggak Bahwa loh dalam bisa uh, dibuat uh, di hari yang sama Kalau misalnya ditolak berarti sebenarnya pengendalian, pengendaliannya berjalan Terus gitu. sini ada pengujian efektivitasnya. Kita coba pakai script uh, database gitu ya SQL Nanti hasilnya ini, ini dibuka di, di file Excel Terus kemudian di sini uh, otomasinya di sini dipakai AI ekspor sudah dijalankan. Uh, kayaknya kalau kalau nggak salah ingat ini dua mingguan sekali ya. Setiap dua minggu nanti hasilnya bisa di-pull menjadi satu apa namanya uh, satu list anomali dan kemudian dimasukkan ke ND untuk untuk dikonfirmasi, gitu. Di sini salah satu contoh ND-nya bahwa dalam pelaksanaan CA-nya ini kita menemukan beberapa uh, anomali nomornya apa, terbatasnya apa, jumlahnya apa, gitu. Terus kemudian uh, pengujiannya gimana? Nanti mo mohon di mohon dikonfirmasi. Atau mungkin di beberapa proyek CA itu beberapa pakai ND di iScore ini bisa di-set langsung hasilnya dikirimkan uh, dengan email. Jadi langsung ke emailnya klien, langsung klien nerima. Oh ini ada masalah datanya nih nanti mereka coba langsung ngecek gitu tanpa harus uh, apa namanya menunggu nd nd dari uh, izin ini ilustrasinya ini uh, mungkin beda proyek ya tadi kan uh, lelang kalau di sini kita melihat uh, bpjs kesehatan kira-kira dia -kira, ya, uh, dari risikonya bahwa pbu dan pb ini tidak aktif tapi uh, apa, tidak aktif atau tidak bersatus aktif tapi uh, menunggak, gitu. ini ada masalahnya jumlah anomalinya uh, di apa namanya, sebarannya kayak gimana di setiap provinsi di Indonesia, ini mungkin hasil dari dashboardnya tadi ya. Terus kemudian, ini salah satu yang mungkin sedang kita kembangkan juga, ini malah jadi uh, aplikasi uh, review laporan keuangan di uh, Kementerian Keuangan. Gitu. Jadi, ada beberapa pengujian yang sudah kita susun, ya kita bikin aplikasinya. Jadi langsung connect ke database dari uh, SLDK atau ke RECON. Jadi gimana kita mengotomasi uh, kegiatan review LK yang biasanya agak apa ya, sering me, apa ya, mengambil resource banyak dari, dari auditor internal pemerintah. Oke, mungkin begitu Mbak Raudo. Uh, presentasi singkatnya mungkin uh, apa namanya kalau misalnya kurang jelas ya bisa ditanyakan terkait dengan materi yang tadi. Ini dari uh, kantor saya sekitar tujuh, kalau misalnya mau studi banding ataupun mau ngeliat gimana sih penerapan CAS secara real gitu ya bisa hubungi ke kantor saya atau kalau misalnya mau diskusi terkait data analitik lain kita punya yang tadi ya komunitas yang tadi mbak Pradok uh, apa namanya, jelaskan juga ya punya ada WhatsApp group pada Instagram, YouTube dan Discord. Kemudian uh, sekarang sih WhatsApp group dan Discord ini ya masih ter, uh, masih dibatasi untuk member aja sih Jadi kalau misalnya mau lebih intens bisa ke Instagram atau YouTube. Oke, begitu mungkin materinya terima kasih mbak. saya kembalikan mbak. Terima kasih banyak, Mas Ade. Satu uh, ya materinya. <laughs> uh, mungkin saya uh, pengen memancing pertanyaan dulu kali ya, sebelum teman-teman yang lain bertanya. Ini kebetulan memang sudah banyak pertanyaan. Uh, Cuma saya jadi penasaran sebelum kita bacain pertanyaan dari teman-teman. Mungkin saya nanya dulu. Uh, berarti tahap-tahap di dalam continuous auditing tadi itu akan sangat tergantung pada problem apa yang ingin ditemukan ya. Maksudnya kalau tadi kan layarnya aplikasi ya. Jadi yang dilibatkan ya, kayak merubah field-nya, kemudian paket pakai tools-nya Nah kalau case lain berarti oh, tools-nya bisa beda lagi gitu ya, Mbak? Iya, kalau misalnya dari desainnya sih ya, kita uh, continuous audit sini ya kita ngeliat data gitu ya, kalau misalnya mm -hmm. ternyata Sistemnya tidak menggunakan data ya berarti kita harus cari uh, apa namanya yang, dikaudit, yang lain lagi gitu. jadi ya sistem yang, yang terkomputerisasi dan ya, memang apa namanya uh, perkembangan eh, perkembangan sekarang kan semua sistem tuh sudah apa ya terkomputerisasi dan sudah ada datanya jadi ya Kemungkinan ya pendekatan ini malah bisa di apa, implementasi lebih luas lagi dari yang mungkin di tahun, -tahun yang lalu gitu Oke, okay, jadi layarnya bisa di layar aplikasi, bisa di layar biasanya, gitu ya. Oke, okay, nah, kalau begitu mungkin kita bisa masuk ke Pertanyaan ini sudah ada cukup banyak. Pertanyaan uh, mungkin bisa terlihat sebaiknya untuk operator. Oke, okay, nah, menarik ya. Uh, ternyata Mas Ali juga ada versi di sini. Kita coba uh, dari pertanyaan yang paling atas ya, Kak. Mau tanya untuk menjadi seorang IT auditor itu skill apa saja yang perlu dimiliki, apakah harus mengikuti membership di ICA atau memiliki sertifikat JSA? Uh, CISA silakan Mas Adek. Ya, kalau misalnya pengalaman saya sih ya oh, pernah menisertifikasi CISA sih membantu banget ya karena itu kayak apa menggambarkan memang kompetisi kita di uh, IT auditor. Tapi mungkin uh, update sekarang kayaknya sedang ada sertifikasi untuk uh, IT auditor di, di Kementerian Pemerintahan gitu. Kayaknya di BSSN tuh bikin sertifikasi juga untuk IT auditor. Tapi kalau misalnya ditanya uh, skill apa yang dimiliki Senggahnya kalau di, di kami, di Inspetor General itu sudah mulai apa namanya ya, di uh, kategorisasi kan, maksudnya skill-skillnya nih, kalau misalnya saya lebih ke data gitu, ngecek data, ngecek uh, sistem, tapi ada teman saya yang ke keamanan cyber, gimana me mengamankan atau hardening dan lain sebagainya, ada juga yang ke uh, apa governance-nya, strategi uh, IT-nya, mana sih kita mau merencanakan IT atau framework-framework uh, apa yang biasanya digunakan untuk governance IT nya jadi ya pertama sih kalau saran saya adalah ya pasiennya dulu ke IT gitu terus kira-kira uh, apa namanya bisa fokus ke skill yang mana gitu apakah tadi ya ke uh, audit ini ke data misalnya atau ke keamanannya atau ke manajemen IT-nya atau ke nanti ke uh, governance IT-nya ke strategic planning-nya Jadi ya mungkin yang pertama kali di apa ya, dimiliki di adalah yaudah, ya memang kita memang sudah passion ke uh, dunia IT dulu gitu. Karena memang kalau misalnya secara jujur saya sendirikan dari akuntansi ya. Jadi Memang udah passion dari IT, mbak, akhirnya ke masuk ke gitar IT pun masih bisa apa namanya mengikuti kan begitu ya, mbak Hanu? Uh, biasa ya, berarti emang nggak selalu linear ya. Yang penting udah passion dulu aja di IT. Uh, entah itu dari dari sisi security-nya, atau mungkin hardware, networknya, uh, atau mungkin datanya bacanya Mudah-mudahan itu menjawab untuk uh, Mas atau mbak Hanung ya. Oke, okay, mungkin kita bisa ke pertanyaan berikutnya. Oke, okay, nah ini ada fansnya Mas Ade Satya. Nih. Mungkin kita langsung uh, tanyakan, eh tanyain satu-satu aja kali ya. Pertanyaan pertama berdasarkan pengalaman Mas Ade, tantangan apa saja uh, dalam implementasi analitik CA secara khusus atau prediktif oleh aktif Eh, ini mungkin nyambung ke pertanyaan yang sebelumnya ya di apa namanya uh, di sesi sebelumnya gitu ya. Ini tantangan apa sih untuk mengimplementasikan data analitik di uh, aktif ya di skenario general atau di internal auditor? Yang pertama sih karena kita itu posisinya adalah auditor ya dan kita uh, ngelihat data dari auditi biasanya auditi itu agak sedikit sungkan itu, agak sedikit defensif. Ngapain sih ngeliat-ngeliat gitu kan emang emang dari sifat dasar manusia nggak mau mudah diperiksa ya. Itu jadi tantangan paling besarnya adalah yaitu data dari klien itu kadang-kadang ya agak susah nih untuk untuk memastikan bahwa ini bermanfaat juga loh buat buat manajemen kalian gitu manajemen audit apa yang kita lakukan tuh nanti bisa um, meningkatkan atau bisa membantu dalam melaksanakan tusi. Itu sih yang yang tantangan paling beratnya ya gimana sih kita bisa meyakinkan klien bahwa oh ini benar nih bakal um, bermanfaat buat kami. Terus, tapi kalau misalnya di internalnya itu tantangannya ya kompetensi sih, Mbak. Ini kan auditor tuh kayak apa ya? Jack of all trades, ya. Kita punya banyak kompetensi, gitu. Ngomongin akuntansi lah, ngomongin pengadaan. Nah, terus tiba-tiba di sini ngomongin IT, ngomongin database, gitu kan. Ini merupakan salah satu kompetensi baru yang agak gitu ya apa namanya kayak tambahan lagi jadi untuk me, apa ya meningkatkan kompetensinya ini yang mesti ada apa namanya ada uh, spend resource juga ke situ jadi fokus ke uh, kompetensi dari data analitiknya karena memang ya balik balik ke auditor sendiri ya jadi banyak banyak banget kompetensi untuk yang, yang yang harus dimiliki oleh, oleh auditor kan begitu ya Pak, mbak, mbak, mbak, mbak. Oke, okay. jadi kalau saya seringkulkan itu lebih mudah berhadapan sama mesin daripada berhadapan manusia mungkin ya. <laughs> Oke, okay. uh, menarik banget mas Ade. Uh, mungkin uh, saya juga mau beritahu yang hadir di kalau nanti ada yang mau on mic, untuk pertanyaan langsung juga dipercilahkan ya. Uh, kita uh, set up dulu pertanyaan berikutnya. Nanti kalau uh, ada yang mau bertanya silahkan aja aja. Uh. Oke, okay. bisa kembali ke pertanyaan. Okay. Uh, masih dari fansnya Ade Satya, uh, melanjutkan pertanyaan sebelumnya, kalau kondisi yang menurut Mas Ade kondisi, kondusif, uh, sehingga pasar uh, ini analitik ya, atau prediktif bisa berjalan di kantor Mas Ade, itu seperti apa saja? Ya, yeah. uh, untuk kondisi ya, maksudnya lingkungan kondusif untuk menjalankan CA atau analitik gitu ya, jadi eh, bayangan saya adalah eh, CA-nya itu ya seperti kayak eh, embed atau modul dari eh, ETL-nya dari data warehouse kementerian, misalnya kementerian punya data warehouse yang mau meng, apa namanya, mentransformasi atau menghasilkan data set misalnya untuk Kementerian Keuangan ya, data penerimaan per bulan nah itu kan data penerimaan kan dari beberapa unit 1 tuh pasti masuk ke data warehouse, di loadernya, terus kemudian ditransformasi dan akhirnya jadi data penerimaan, nah CA-nya itu masuk ke data loadernya jadi itu kayaknya udah enak banget gitu, karena data yang masuk ke data lo di warehousenya Kementerian Keuangan itu kan data raw ya, karena nanti bakal di Nah itu bisa kita uji apa namanya dari resiko-resiko proses bisnisnya. Jadi yang masuk itu dia ya memang data raw gitu dan nggak nggak apa namanya untuk akses data pun ya nanti kita berhubungan dengan, dengan data manajemen atau data governance di uh, level Kementerian Keuangan gitu. jadi kalau misalnya sudah bisa kayak gitu ya kita bisa menjalankan ya CCA sesuai dengan apa yang sudah berjalan di Data Lerosa Kementerian Keuangan mungkin itu sih banyak untuk menjawab yang tadi ya apa namanya terkait dengan akses data gitu kalau misalnya menjawab terkait dengan kompetensi ya kalau bisa sih kita sudah punya champion-championnya di kitchen gitu ya terkait dengan data analitik ini gitu jadi uh, sudah punya champion, akhirnya didedikasir untuk uh, kayak memeriksa atau menganalisis data akhirnya di situ. Jadi kalau misalnya sudah punya tim sendiri dan uh, bisa bermanfaat ke organisasi juga, akhirnya. Jadi itu lebih konsumtif sih menurut saya. Oke, okay. semoga fansnya Mas Aditya kuat ya dengan jawaban jawabannya. <laughs> Oke, okay. pertanyaan berikutnya nah ini pertanyaannya dari Rahul ini uh, data indikator banget ya jadi pertanyaannya adalah uh, mana? kalau lihat tadi ada penggunaan hadoop lalu seberapa besar pemanfaatan eksternal data dalam keputusan keputusan audit oh ya ini dari tadi ya SLDK itu ya mungkin itu ada mungkin ada masuk dari uh, data eksternal itu balik lagi ke case by case projectnya Misalnya uh, kita punya apa namanya audit atau mereview yang tadi BPJS ya itu kan data eksternal kita audit sebelum uh, kita yakinkan bahwa ini loh besarnya subsidi yang harus dibayarkan ke BPJS tuh bener harus gini gitu itu kan data eksternal tapi uh, selain uh, data yang kita review itu juga kita bisa memanfaatkan data eksternal lain misalnya tadi BPJS itu ada resiko bahwa sebenarnya uh, apa namanya peserta PPJS yang harusnya statusnya sudah meninggal itu sudah dikeluarkan nih dikeluarkan di uh, pihak penerima subsidi gitu kan nah tapi di data masih kelihatan ini masih aktif pesertanya nah makanya itu kita bisa uh, konfirmasi ke bucapil misalnya ini uh, apa namanya warga atau ya warga Indonesia dengan nick segini statusnya gimana nih, di Dukcapil, apakah benar sudah e, meninggal atau masih masih hidup gitu. Nah itu akhirnya kita memanfaatkan data eksternal sampai akhirnya me, mengambil keputusan e, bahwa, oh benar nih, e, bahwa hasil dari script kita tuh memang bisa dipercaya bahwa yang ini adalah orang-orang e, yang atau peserta-peserta yang sudah statusnya sudah meninggal dan harusnya tidak tidak dibayarkan subsidi-nya untuk, untuk BPJS-nya. Jadi ya... E, Eksternal pun sebenarnya data-data eksternal penting juga untuk meng, untuk dalam, mengambil keputusan dalam tadi ya konfirmasi hasil dari proses auditnya. Dan gitu ya, mbak. Jadi memang sangat bergantung pada ketersediaan data juga ya, Mas Ade. Oh, tadi soalnya di sejumlah situasinya juga tidak tersedia atau kurang bagus, tuh ya. Kayaknya nggak bisa dipakai sebagai referensi gitu, dan ya pasti akan sangat berpengaruh ya. Oke, okay, pertanyaan terakhir sebelum kita buka kesempatan untuk kebanyakan. Nah, ini pertanyaan dari agen sahabat kita. Uh, apakah di agen mengembangkan di e audit Kalau iya hubungannya e audit dengan CRCM seperti apa ya? Nah. Ini mungkin apa ya sebenarnya barangnya sama sih menurut saya sendiri secara pribadi ya e audit lah continuous audit continuous monitor itu kayaknya sih barang yang sama cuman brandingnya agak beda gitu misalnya e audit tuh biasanya digunakan oleh auditor eksternal pemerintah ya PTK oh mereka mau mengembangkan e audit bentuknya kayak gimana gitu apakah dengan mirip dengan CA ini atau dengan pendekatan yang berbeda tapi Menurut saya sendiri, ya, e-audit dan CACM ini uh, merupakan suatu barang yang sama dengan judul yang agak berbeda gitu. Mungkin sama-sama me mengecek data juga akhirnya di belakangnya gitu. Jadi, ya gitu sih hubungannya kalau menurut saya si pribadi. Oke, ya, saya gitu Oke, mungkin kita buka kesempatan untuk yang mau open Mungkin boleh raikan. Hmm. Sementara uh, mungkin kita lanjutkan dulu ke pertanyaan yang ada di slide itu. Uh, Teman-teman, istilah. mungkin nanti bisa sekaligus uh, sekali diperhatikan ya kalau misalnya misal nanti ada yang akan kembali kita baca uh, pertanyaan yang ada di sini mungkin nanti bisa bantu untuk Oke, okay. pertanyaan berikutnya, bagaimana mengukur maturitas CA? Apakah dihitung berapa banyak distribusi atau skenario? Dan seperti apa mekanisme follow up dari output CA? Oke, okay. ini mengukur maturitas CA ya. Jadi kalau misalnya di kami di Sektor Central tuh. Sebenarnya sudah ada uh, apa ya kayak toolsnya sih untuk mengukur uh, chat kita tuh sudah seperti apa misalnya tadi kita sudah bisa uh, mengakses data yang populasi atau SDM kita sudah bisa uh, melakukan pengujian atau malah mungkin uh, mencoba untuk membuat model mesin learning untuk prediktif itu ada ukurannya sendiri gitu jadi itu uh, tools itu kita coba uh, apa namanya gunakan di tahun 2019 untuk mengukur kondisi dari dari organisasi kami Ijen itu sebenarnya kalau misalnya mau uh, data analitik yang tiga tadi TAPK CA ya, sama uh, prediktif itu posisinya di level berapa gitu jadi uh, kami sudah ada hasil kajiannya dan ternyata masih masih banyak yang harus yang harus ditambah gitu ya Oh ini masih di di apa namanya dibuat kebijakan terkait ini bisa ngepush dengan menggunakan misalnya ada reward atau ada uh, itu ya apa namanya IQ atau uh, indikator kinerja gitu dari auditornya ini beberapa hal yang bisa untuk meningkatkan uh, pemanfaatan untuk pengembangan CA jadi kalau misalnya sepemahaman saya itu tulisnya mungkin kayak homebrew ya kita gabungkan dari beberapa apa namanya uh, framework untuk mengukur gimana sih kita mengembangkan project dari continuous audit jadi itu terus yang keduanya terkait dengan mekanisme follow up dari output CA. mungkin tadi di presentasi saya untuk follow up nya sendiri ya pertama kan tadi sudah ada anomalinya kita coba konfirmasi nah kalau misalnya memang benar itu adalah temuan dan uh, kita, kita bisa mengajukan rekomendasi kalau misalnya temuannya Uh, ada berhubungan dengan fraud, ya berarti nanti rekomendasinya untuk me, apa namanya, me, me, menjatuhkan hukuman terkait dengan fraudnya. Tapi kalau misalnya uh, temuan yang kita hasilkan dari konfirmasi itu adalah perbaikan sistem, ya berarti nanti kita coba rekomendasikan ya perbaikan sistemnya. Apakah dengan menambahkan pengendalian tadi, uh, mungkin pengendalian, pengendalian yang bisa lebih menutup uh, resiko dari uh, proses bisnisnya, atau mungkin ada apa namanya rekomendasi-rekomendasi yang lain yang bisa uh, menutup dari temuan yang kita uh, temukan di hasil audit atau hasil dari konfirmasi tadi. Nanti follow up-nya kalau di sweater center tren keuangan kita menggunakan aplikasi yang namanya TeamMate ya. Jadi di situ uh, semua temuan dan rekomendasi hasil audit atau hasil pengawasan dimasukkan di TeamMate uh, di tim team sentral di Central, ya, untuk teman-teman. akhirnya di follow-up uh, rekomendasi, kayak gimana? Apakah sudah selesai atau belum? Kalau sudah selesai, nanti ditutup di aplikasi tersebut. Mungkin kita yang berasal, oke. Okay. Uh, mungkin kita pertanyaannya, ya. Mas Ade, ini ada dua pertanyaan lagi yang terpisah. Uh, tapi kalau nanti ada pertanyaan lagi, mungkin kita sudah tidak, tidak, uh, tidak bacakan lagi uh, dua pertanyaan ini sekaligus sebagai uh, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaannya adalah, Kak, gimana potensi CA dan CA dengan adanya sistem pemerintah dan sistem perolongan SBA dan OA ke MenQ ya? ya? Kebijakan CA dan CA ke MQ, gimana ya, Kak? Kalau misalnya ini mungkin yang nanya dari ke juga nih, karena OA ke -MQ. Mungkin teman-teman di luar ke um, agak bingung nih, nih. OA itu artinya uh, adalah Office Automation, jadi kayak apa ya aplikasi eh, administrasi kantor kementerian gitu, keuangan gitu. Jadi kalau misalnya potensi CACM dengan SPBE ya berarti kan kita eh, apa namanya? pelayanan dari pemerintah tuh akhirnya berbasis elektronik ya. Ya berarti nanti banyak data-data transaksi dari pelayanan pemerintah sudah terdaftar ter atau tercatat menjadi database atau menjadi da data di belakang sistem tersebut, ya ini bisa uh, apa ya meningkatkan potensi pemanfaatan atau implementasi dari CA dan CM ini gitu dengan lebih banyaknya uh, penggunaan uh, apa namanya komputerisasi di uh, pelayanan pemerintah ya pasti lebih, lebih lebih besar potensi untuk uh, implementasi dari CA dan CM. Kalau misalnya kebijakan CA dan CM, kalau di kami, di selektorat jenderal sendiri ya, atau NIMPEN itu kita punya roadmap sih sebenarnya, roadmap untuk uh, data analitiknya selektorat jenderal, jadi dari tahun 2019 sampai tahun 20, 2023, kira-kira CA kita mau kayak gimana, atau uh, apa yang harus kita lakukan dari data analitik di selektorat jenderal. Mungkin tidak terbatas di CA dan CM nanti mungkin pengembangannya ada di uh, analisis prediktif ataupun preskiptifnya. Apakah nanti kita bisa um, membuat model apa ya mendeteksi uh, resiko fraud gitu. Ini kalau misalnya ada transaksi gini, berapa persen resiko fraudnya nanti bisa reflect atau gimana gitu ya. Itu mungkin uh, arah ke depannya gitu. Ya, okay. Terima kasih Mas Adil. Pertanyaan terakhir. Oke, okay. apakah inspektorat lain uh, Kementerian Keuangan di luar inspektorat juga menggunakan data analitik dan kemudian audit? Iya, sebenarnya ya kalau misalnya inspektorat 7 itu sendiri adalah kita sebagai koordinatornya gitu. Kita uh, namanya melaksanakan uh, data analitik dan continuous audit, tapi sebenarnya yang lebih cocok dan emang di apa namanya di harapkan untuk mengembangkan komisi audit dari inspektorat lain, misalnya dari inspektorat satu yang uh, klien pengawasannya adalah DJP nanti coba bikin komisi audit terkait dengan DJP. dari inspektorat dua terkait dengan channel bea dan cukai, ya berarti uh, kalau bisa komisi auditnya uh, terkait dengan BNP dan cukai gitu. Jadi kalau misalnya ditanyakan inspektorat lain, harusnya mereka lebih mengerti. Uh, proses bisnis dari uh, klien pengawasannya karena memang sudah apa namanya sudah kayak partner untuk uh, melakukan pengawasan gitu. Sedangkan untuk inspektor audit itu sendiri kita di sini adalah uh, tim pengembang atau koordinator dari kontinus uh, auditnya. Tapi di itu adalah kita sebagai uh, apa namanya auditor IT sih sebenarnya. Jadi uh, utama kita adalah uh, mengaudit it nya Mungkin ke, kalau tadi di general control dan aplikasi control kita lebih ke uh, general controlnya. Sedangkan yang aplikasi controlnya itu harusnya di inspectorat yang khusus bisnis itu sih mak. Sedangkan satu lagi yang tadi inspector bidang investigasi itu agak khusus karena memang uh, mereka lebih ke apa namanya pengendalian dari tindak uh, pidana korupsi. KN dan fraud gitu, jadi di situ mungkin lebih uh, fokusnya ke fraud uh, risk scenario-nya, jadi mungkin gak kontinus audit, tapi lebih ke tadi ya profiling dan uh, lain sebagainya mungkin begitu sih uh, Mbak oke, okay, terima kasih uh, Mas Ade, semoga menjawab oke, okay, ada sesi tanya jawab kita pada malam hari ini terima kasih untuk semua partisipan yang sudah bertanya dan terima kasih juga, teman tadi yang sudah menjawab pertanyaannya.